Oke okay guys, tadi itu adalah video oh Aduh, sorry, sorry sorry sorry sorry. Tadi itu, nah ini dia spidol toyonya guys pakai ini untuk biar jadi kayak tadi warna kuning keren kan guys nah, pokoknya kayak langsung tunjukin aja caranya oke okay. oke okay guys yang pertama tuh kalian harus bersihin dulu ban nah jadi bersih itu enak untuk dicoret-coret kayak gitu ini dia yang gagal ini guys belum dicuci udah saya itu ini udah dicuci jadi kalian gampang aja sih guys sebetulnya itu tinggal langsung coret-coret-aret aja ya di bagian tulisan yang nah ini jadinya gaya guys gitu udah sih guys sebetulnya Nggak tanpa perlu skill kesenian dan seni rupa dan seni budaya Membuat bahan jadi bagus Oke, hanya dengan 3 peaches Spidol Toyo Oke, thank you guys Bye Don't forget to like and comment and subscribe See you next video